waspadai EURUSD sedang berkonsolidasi. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan EURUSD terlihat masih berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.18605 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.18945. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212